Inilah kami bersama saudara saya dari Pulau Mubut Laut, kawan-kawan Youtuber Mereka sekilas masjid Agung yang ada di Tanjung Utang Masjid Sultan Mahmud Riaqsa, kawan-kawan Youtuber Jadi yang terpenting sekarang ini adalah toleransi antar umat beragama kawan-kawan Youtuber Saya sebut mereka dari Pulau Mubut Laut, saya antar ke Tanjung Utang, kawan-kawan Youtuber dan ini adalah putri-putri video yang masih sekolah di pondok pesantren kawan-kawan kita doakan gelap, mereka ini menjadi putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang berguna bagi negara arah kawan-kawan Youtuber Sanipar Youtube Channel amin oke, okay. oke okay. saat ini Samulia Sanipar Youtube Channel persis di depan merek mesinnya kawan-kawan Masjid Sultan Mahmud Riadsah, kawan-kawan Youtuber yang ada di Tanjung Uncang, kawan-kawan Youtuber sangat besar ala Arab Saudi, kawan-kawan Youtuber mesinnya pembangunannya dan finishingnya sangat bagus, kawan-kawan Youtuber Samuel Senipar Youtube Channel kawan-kawan Youtuber saya persis di depan Masjid Sultan Mahmud Riadsah, kawan-kawan Youtuber jika dilihat dari besarnya bangunan ini Sepertinya kita berada di Arab Saudi, kawan-kawan Youtuber Sangat bagus, sangat megah, kawan-kawan Youtuber Pembangunannya yang kokoh besar Kita mengharapkan Mereka-mereka yang tinggal di sini Semakin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kawan-kawan Youtuber Dengan dibangunnya masjid ini, kawan-kawan Youtuber Dan kita berharap toleransi antar umat beragama Akan semakin terjalin, kawan-kawan Youtuber Samuel Siani, YouTube channel.